Oke, okay, pemain baru lagi. Oke okay. okay. Enggak Oh, dah, mari wal. Nah, iya. huh? Bah alasan Eh, langsung. <tus> <tus> <kamu> sukses banget aku jadi guru nih. kalau naik muridku pintar banget, langsung juara satu. Harusnya Arab banar, udah PKI. Oh, kamu udah epic lama dah? Elo, aku efeknya nih. turun ya, oh iya iya harap banget sudut tadi mau malam lagi lagi pusing punya enggak ada wani lagi kan beri pari lagi apa? bingung lagi pusing lagi Ngerah aku atur ya apa alukat oke apa kita metanya nah like bond juga aduh ini baik banget kan udah gila, dapat enjilkan nih maka gak bisa sama di jaga-jaga aku kurang iuhh 400 lagi nah ini yang ngeluarkan lagi meta tadi lagi nih Nah, ya kalau bujur lo pahri ah kalah sudah nih kan bungul dua hero aja aduh waih pahri Cek uh, menang. Menang, <laughs> menang, menang masih gitu. Eh, kuat, ayo, goblok langsung multi tigrel asik enak tiga nah, arat banar ya Bang. harap benar Habis Kurang Ini sibuk bisik-bisik itu, bisik -bisa gitu, nah. terus gitu, lagi gam. <susuk> bisa juga nge sama nah, oh, ini oke ini deh kalau yuk anjing buka anjing hilang oke enggak jumbo ya Bang satu <Suruh> ya, iya, sensitif betul. Langsung ya. ya, ya. bilang lagunya, ya? Oh, <Suruh> yang bala. <Suruh> nah masuk sama ini nih bangset ini nih ini nih langsung menang gua dah bah juru kalah, kau nyanyi bertahan dari itu tahu aku, kalau oh, kamu dua kali lah kalah, ipin joming masih di situ banyak varian hitam mah mau nggak cukup, bah habis ya itemnya, hilang banget, habis itemnya kawan, borong ya. he, loh loh, biasa ada sisa ya, kan? Nah, blessing. Nah, apa aja bangsa blessingnya? yang nah, apa itu? Eh, bani. Nah, hai, hai, bang oh, mana Motor ini kedua do lagi tigrelnya. Ah, panik ulti habis ikan kristalnya Nah, kalau biar ku apa Wuh. juga. Nah. Ah, habis hmm, gam. lagi santai kami sudah dilatih sama suhunya suhunya sampai ada turun sudah absen Eih, suhunya apa ya, alam aja langsung pagi-pagi itu mau jauh ya sudah lebih tinggi <SILENCIO> Hai nah, muda mantap monteknya tigreel kena enam hehehe <SILENCIO> Hmm, habis apinya? Oke, Kenapa kan? Menang sudah? Menangis ya? Aduh, lumayan nih. Eh. kalau nah, aja ini, ini ini bagus ini nah paninya lambat benar uh alhamdulillah nggak ada yang jelasnya lagi nah masukan nah kegrel nah ngapa nah. ada hero nya nih aduh bungul banar paksa le harit dibuang nih terpaksa sekali guys ya Enggak, kan. Oh, bisa, Guys. Langsung. Bisalah. Nah, sampai di, itu ditariknya bani. Eh, ampun. Oke, paninya freestyle, kawan. Nah, asik. Yang mana, kawan? Hero-nya yang mana? Bantai. Anjing, asik. Dupang, dupang, dupang mati, dupang dupang, Wah, asik. Anjing. masih gitu api-api kita, kawan. Anjing, kawan kawan anjing. Nah, Sih, nah, beker. Berkaget, Oke, kawan blessing lagi. Masih musik. Musik. Putar lagi. Fick Esmeralda. Brok aja. Apa, ayo tarik. Nes, elang, elang, elang, Bortain, beli. Brok, ulti brok. buah. lagi paninya. Ayo ulti. Nah. Nah, asik. Amat, amat, amat Mantap. Mantap. Mantap. Mantap nantap uti nah manis asik nah arif blessing loh ada blessing lagi aritnya ya, nanti grail hajar dapet Awas oh, kali lagi enggak apa-apa beruntung. Yuk saya mau kita. Nana gua bisa bunga eh? R. Hmm, dah, tumpal lagi rock. Hmm. Kayak tahan lu tahan. Banyak mana nih kamu persikin mana? Aduh. Trial card lagi. Bukai, waluh. Wah, ini kah? Aduh, Ham. Iya, Dani. Ayo kawan, ajar kawan. Nah, aduh. Wah, bisa kalah ini. Bungulnya kita kalah-kalah ajaernya. Kala -kala nah ayo lagi, kan lagi. Nah, yang lo apa jarku bangsat, bangsat. habis bangsa. tapi ku. <tuk> Jelasinya kita comeback dehnya. Ya. Ini anak oh. menghilang-hilang itu metanya itu. Hmm. Datu, Wih aku langsung main. Tuh, oke. Okay, Keluar, adalah yang berubah. Ah, Fani nih, Pani ini. <tuk> <Pani lah. tuk> leku, ambil sikatnya paninya nih. Apalagi ya, Mbak? Iya, jelek. Pun, Fani lah. Iya, diselakuin. legbon tampil kawan. <tuk> mau kita bumbu, linknya <tuk> <tuk> eh, <tuk> masukkan lagi ironya. Apa legbond like udah ada lagi? Oh, naja. Hasin, Hasin. Nah. Habis itu goblok. Apaal ini? Ah gerak, kalah lagi kita. Astronya kuat Tidak. banar, sapet martisnya Bangsat <San> <San> Eh iya paninya masih Halus banar Tadi gerak gini Bah, pariwal tadi yang sombong lagi. Kalah juanya masih Hmm Eh, apa <San> orang hero itu Wah Gero nya nah juali dulu nih, mageng. Bah Mageng melaku kuat nih aduh. lagi. Lagi. Aduh, hai. ini. Nah, GS. Nah, cep. nanggung semua ya, cok, red, nih, Wah sakitnya hero nya musuhnya nih he. Wah paninya, ayo terbang, aduh ham. wah. Aduh kalah lagi kawan, kado kuat masih sangat pertama, Waduh. Ya? nyereng Iya, kawan, nah, nah, nah. kawan. lawas banar nih, siapa nih? Aduh, hikin doming. Ma, kalah juga, lawas-lawas. Satu magi aja, nah. Oh, master, master juga, bu. kita. Alukar ini ada-ada sampai ujung ini sudah banjir banget apa ini ngurus sasin korban gede tapi nabung enggak usah ini. lu. korban lu salah Kalah minum itu. Enggak ada <t> apa dah. Habisin <gerti> sana. Oke, okay. Pani, mana nih? Eh, level 2 apa nih? Pani level-level dua lu alu alu. Alu alu alu. alu. <t> <gerti> <t> <gerti> setelah tadi kita kawan, ajar habis sih apa masukan, kawan masukan nih, aduh ay, ayo anu ambil aja, nah. aktifkan penom aja dulu kita, ikan penom, nah oke, okay. mantap kawan, tambah sana asik. Ah buang set broknya mati tigrelnya bungul masih ipin joming bertahankah dia di sana masih ada pani papa pani, papa ini, papa ini. Hmm. pani Akai sana <laughs> tetap aja ganti juga itu Asik, lagbon lagi. nih Dora aduh. aku Hampir kecil. hampir Aduh, empat. Rolling, nah, nah, <tongan> aduh. Nampir. Mandeknya ganti nih. Ayo eh. ganti. Baterainya juk. <laughs> Panikan nih. Nah, Panikan sik. Panik. Oh, ada terislanya itu. Wah, parih ini Tahu aku nih. Nah, ayuh, yang lo ayuh, ayuh. belum lihat aku ngarannya tahu dah aku. Ih. Nah, ah, kalau walaupun uh, normal aja bolbol. Hah? Ya normal aja. Oh. Habis sempat melihat lagi oh, dah. <laughs> masuklah ganai Que Resrian pakampanạch kita pagina parang PAK Bah lega nol, kelebihannya oh kantor, sekali bang, dua kali. Bah semuanya udah usain, naik. Asik. Wah kalah kita masih, aduh hai sakit banget rino nya maggie. Jancuk, jancuk. Jancuk aneh ai. orang tuh jancuk. Ya <laughs> banget <laughs> nah. lagi, Wah, ambil anu nih. Ambil anu ini. Nah, slot aja kawan dah. Kalah, <tuk> Aduh, bungul, terlewat lagi paninya. Astagfirullahalazim tampang darang hmm, hmm, hmm. lagi nah ambungul susah asik mantap jiwa nah esme nanya kita ambil bangun Oke ini lunoknya tadi nak kawan-kawan nah bantai lunoknya hajar habis sih mati semua apa lagi Bungul orang sudah kalah dipadainya ilham Nah, paninya akhirnya. Siapa lepas tuh? Kucing tadi e -jow. jauhnya. Ah, bah kalau ada musuh beratnya ini. Baharit ini hero ini nah, duh. Dor ah, lagi, kawan. kali lagi. Dua kali. Ah, Odet aja ambil Odet. model lu Nanti master. Iyalah. Bangsat. Berat tuh. Waduh, ironnya. Wah, kalah hijauannya Menanglah. Sampai tuh Lerot. Waduh. Iyalah. Nah, kalah sebiji lagi. Nah, mantap. Aduh, tidak sana, tidak oh, <laughs> lagi, kali lagi. Lagi. lagi, aduh, kenapa ganjil semuanya? Apa yang aktif tuh? Wah, Karinanya tiga ini, bahaya ini. Alhamdulillah ketawa-tawa ya kan udah kalah itu <guladuk> tuh. <tip> Wih, aren-wanar jernya. <tip> Uyuh menang terus dia <tip> rumah musik. Heeh, uh, uh, bangsat eh. Pengualan benar. Siapa itu? <tip> tuh bunyinya, Bang. Ah, ini ambil hehehe ngantuk kau naik. Nah, Harley, <tipun> hanyar level <tipun> dua, kali lagi aduh, ada, -ada. Hey. <tipun> aduh ada, aduh ada, ada, ada, kan ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, nah, mantap <tipun> benar. Nah, kalau apa, jaru, Mantap, kawan! Gesek, kawan! Mm -hmm. Gesek, nah, ulti mantap! Banar tiga, nga. ajar, ajar kawan! Gesek, gesek Ayat terus! Gesek lagi, aduh, oh, ada keluar kawan! Nah, aduh, rusuh banar lunoknya! lunoknya! Nah, mantap! Uuh, ya kita masih ada pengaman nih kawan. Mudah ini nakalah duluan. Ayo larit. Level 3. Aduh. Aduh. Waduh, Odet malah bungul namanya. Harodet. nabi Tigrel. Apa Tigrel aja nih. Buang Tigrel Ini salah bawa juga ya, bos. Sini nah. Iya dah, turunkan aja. Kan udah dapat defend ya. Aduh, lawannya. Aduh, lawannya. tadi memang kalah lunoknya sakit benar nah. Nah, iya bujur langsung menang tak. Asik. Mantap kawan. Lagi sekali Bum. lagi iya asik. Oma musik. Ampun sana. Asik, kalahnya langsung mantap sana berubah sedikit aja menang kita Bos mantap Bos ayy asik aritnya lagi Ebol 3 Odet lagi ada usah sabar lu tahan lu kemudian ikan kalah langsung menang aku ya dulu wah pinanya kita nih kalah demek kawan nih. E -e, ini mega tinju banner ya. mm -mm. oh, Tadi menang. Oke okay, kawan, langsung ulti Ah mantap. Asik kawan, mati semua. Oh, ya. Ayo desek, guys. Iya kalah ikan kalah ikan Ah asik, langsung balik. Asik. Oh, ya. <laughs> menang kita kawan. Asik, disini. nomor satu kita kawan. ay eh. juara satu, entah aku udah kenal pemain-nya 20 2022 ini. Asik, apa kita naik epic? Iya, kawan, bujur banner epic kita di sini. Mantap, jiwa! Ada yang legend, kawan kita, tapi jauh benar Sudah digajar, ada kuat. <laughs> Bungul kan diterang, lagi.